wow, wow, wow, lihat teman-teman ada lagi nih isinya pizza kalau teman-teman mencari harta karun lagi kita ya teman-teman ya, gimana ya wow, itu apa teman-teman wow, semak-semak teman-teman ada apa itu ya wow, wow, lihat teman-teman ada permen kiss wow, rasa anggur edisi Hello Kitty Wow, mantul, wah, wow, apalagi nih, teman-teman! Lihat, wow, wow, Pak! kau langsung mendapatkan yupi aja nih, teman-teman. Yupi, -teman. Van Gam. Wow, lihat, teman-teman, seru ya! Lihat, mereka sedang di pasar malam. Wow, ada si stroberi ada Apel, dan ada juga jeruk. Wah wow, mereka sedang naik roller coaster Seru ya teman-teman ya Wah wow, ada gambar kuda-kudaannya juga Wah wow. ini sepertinya isinya banyak ya teman-teman ya Yang mau komen ya Oke kita ambil Apa lagi nih teman-teman ya Wow, wow. lihat teman-teman Ada Yupi neon stick mantul, lihat bentuknya cacing-cacing gitu ya teman-teman ya wah tapi tak apa-apa teman-teman ini rasanya enak kok, ini permen, permen jeli oke kita ambil wah wow, lihat teman-teman, ada apa lagi nih teman-teman wah ada permen jeli lagi teman-teman ini permen gummy block. wah bentuknya seperti blok teman-teman wah kalian siapa yang bisa main blok wah kalian keren ya Oke, kita ambil teman-teman, ya. Wah, wow, kita langsung mendapatkan banyak permen. Teman-teman, cari lagi, teman-teman, ya. Di mana, ya, teman-teman, ya? Kalau ada yang lihat, komen, ya. Wow, wow. lihat itu, itu, teman-teman. Apa itu? Wah, wow, disemak-semak lagi, teman-teman. Wow, ini apa, teman-teman? Oh, wow, lihat, akan mendapatkan marshmallow Marshmallow burger. Wow, wow keren! Wah, wow, apa, nih, teman-teman? Wah, ini cikit twist. Wah, jajanan cikit twistin teman-teman. Lihat, ada gambar bebeknya. <tik> ah, ternyata ini rasa jagung bakar. <tik> wow, enak ya teman-teman ya. wah lihat teman-teman, ada lagi. Wow, ini snack taro. Wow, lihat teman-teman, ini edisi rumput laut ya. Lihat. Ada gemoy. Ini si monyet yang gemoy. <guluh> <tuh> Oke, kita ambil. Wah, isinya jumbo teman-teman. Banyak ya. Oke. wah lihat. Udah mau penuh, teman-teman. Keranjangnya. Lanjut aja, teman-teman ya. Gimana ya, teman-teman ya? Apakah ada di semak-semak lagi, teman-teman ya? Wah, belum ada nih, teman-teman ya. Kita cari lagi. Yang semangat. Kakak semangat. Kalian juga harus semangat ya. Wow, wow lihat, teman-teman. Kamu mendapatkan jajanan tapi ini sepertinya mie teman-teman wah ini mie korea teman-teman apa ini wah siapa yang bisa baca nih tulisannya nih wah lihat teman-teman ini mie ramyun gitu ya teman-teman ya oke kita ambil wah keren teman-teman warnanya pink <tik> unik ya wah kakak mendapatkan harta karun yang unik lihat teman-teman ini ada jajanan korea lagi nih teman-teman Wow, lihat ada jajanan topoki. Hmm antul. Hmm, kita simpan teman-teman. Wah apa ini teman-teman? Wah jajanan mie lagi teman-teman. Wah ini jajanan nemoni Wah ini mie goreng ya. Oke kita ambil teman-teman. Wah akan mendapatkan banyak mie. Tapi kalian kalau makan mie juga jangan berlebihan ya teman-teman ya. Oke. Cari lagi teman-teman di mana ya? Wow, lihat teman-teman, kakak mendapatkan lagi teman-teman. Wow, ada banyak! Lihat, ada apa aja nih, teman-teman? Wow, ada biskuit stick. Wah, wow, rasa keju. Lihat, teman-teman, gambarnya sapi. Wah, wow, gemoy ya, teman-teman? Ya, oke, tampil apalagi gini, teman-teman. Wow, lihat, ada jajanan. Sereal gitu ya teman-teman Wah warnanya pink lucu sekali teman-teman Ya ini chipmunk Chipmunknya sedang sarapan nih teman-teman Wah kakak belum pernah coba nih yang rasa stroberi nih Siapa yang udah pernah coba Wah ini sepertinya rasanya enak ya Oke kita ambil ya teman-teman Wah ada lagi teman-teman Apakah ini sereal juga? oh bukan ternyata teman-teman ini jajanan nyam-nyam wah ini sepertinya dicocol gitu ya teman-teman ya wah enak nih teman-teman ya kita ambil wah banyak ya teman-teman lihat ada jajanan Tini Winnie Beatty wah edisi gajah halo gajah Wah, wow, ini sepertinya di dalamnya bentuknya hewan-hewan gitu ya teman-teman ya ini biskuit gitu ya teman-teman ya oke kita ambil ya teman-teman apa lagi nih wow lihat teman-teman ini ada lolipop edisi kuda poni <tos> wah <wild> wow, keren oke kita simpan ya teman-teman ya Wah kakak sudah mendapatkan banyak harta karun teman-teman Lihat sudah penuh Tapi sepertinya masih ada tanda-tanda ya teman-teman ya Tanda-tanda masih ada harta karun teman-teman Oke kita cari lagi ya teman-teman ya Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Wow iya teman-teman lihat Wah ada apa ini ya, teman-teman di dalam kotak Kita coba lihat teman-teman ya Penasaran nih kakak nih apa ini ya wadidaw ya teman-teman mantul-mantul ada pizza wow keren simpan ini teman-teman ya wow harta karunnya keren-keren banget hari ini ya teman-teman ya oke cari lagi teman-teman siapa tahu ada pizza lagi yo cari-cari yo, yo, yo. wow wow, wow. lihat teman-teman ada pizza lagi nih teman-teman ya mirip yang tadi ya tapi ini ada isinya tidak teman-teman Wow, wow, wow, lihat teman-teman! Ada lagi ini isinya pizza. Wow, keren! Oke, kakak sudah mendapatkan dua. Wah, wow. bisa dibagi-bagi nih ya, teman-teman? Ya, oke, cari lagi, teman-teman. Wah, wah, lihat teman-teman itu apa? Wow, lihat teman-teman, kakak mendapatkan pizza lagi. Wah, isinya apa ya, teman-teman? Ya, wadidaw, lihat teman-teman! Kamu mendapatkan pizza pizza ya, <gih> banyak pizza ya teman-teman ya. Wah, ada semutnya ini ya. Oke kita tahu selama lama teman-teman. Langsung kita ambil aja ya. Wah sudah penuh teman-teman. Keranjangnya besok lagi yang lebih besar lagi ya harusnya ya. Kita cari lagi teman-teman. Di mana? Di mana? Di mana? Apakah di sini? Apakah di situ? Dan ternyata ada di sini teman-teman. Lihat. Wah apa ini keranjang ini? wow, lihat teman-teman, ada banyak sekali permen. Wah, ada banyak sekali Yupi ya. Lihat teman-teman, ada. Wah, ada semutnya. Lihat teman-teman, ada Yupi Berry Bons. Wah, edisi blackberry. Wah, lihat teman-teman, blackberrynya sedang naik roket. <laughs> Unik ya teman-teman ya. Apalagi ini teman-teman. Wow, ada Yupi lagi. Yupi bicola. Wah, bentuknya botol. Wah, keren. Yupi memang paling keren ya. Unik. Wah, lihat ada Yupi burger. Wah, yang ini mini ya, teman-teman ya, Yupi burger. Oke. Apalagi teman-teman. Wah, lihat ada Yupi gummy fan. Ih, bentuknya hantu. <laughs> oke, tak apa-apa nih, -apa, ya, teman-teman ya. Tapi ini enak kok, manis. Wow, ada lagi. Ini apa nih, teman-teman? Wah, ini sepertinya Yupi katak taca edisi keris gitu ya, mungkin ya, teman-teman ya. Oke, yang tahu komen ya. Wow, ini teman-teman temennya, ini si Yupi kacat kacanya. Wow, mantul. Apalagi ini teman-teman. Wah, ini ada laluipop, laluipop, melodi. Wah, ini yang viral itu ya, teman-teman ya, yang ada suaranya gitu ya kalau ditiup ya. Oke, ini permen priwit. <laughs> Oke teman-teman. Wah, satu lagi teman-teman. Oke, ini apa? Oh, ini permen kacamata teman-teman. <laughs> Unik ya oke teman-teman makasih udah temenin kakak makasih kalian sudah nonton ya teman-teman ya alhamdulillah kakak mendapatkan banyak harta karun semoga kalian suka ya teman-teman ya kalian mau yang mana teman-teman <gifat> oke jangan lupa like, komen, share, dan subscribe aktifkan juga tanda loncengnya makasih teman-teman dadah